Akankah GBP GBPUSD semakin tertekan? Secara umum, pada grafik 30 menit an, bias harian pergerakan GBP GBPUSD terlihat masih berada dalam tekanan bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase rebound.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 Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke atas dan menembus level 1.39071, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.39302. Sekian analisa forex untuk tanggal 28 Juni tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212